Oke dan ini jahitannya sudah selesai ya dan menurut saya pribadi untuk jahit bed cover menggunakan mesin Singer atau pakai mesin hitam ini bisa ya Nih hasilnya seperti ini dan work it ya rekomend untuk menggunakan tuh hasilnya seperti ini ini bagus dan cukup rapi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 Jahitannya, nah ini tuh bisa digoyang yang seperti saya jahit bed cover atau tidak gitu ya. Dan lanjut saja ikutin videonya. Jangan lupa di subscribe channelnya. Oke, okay, ini silikonnya sudah dibalikin ya. Proses cara membaliknya seperti video-video sebelumnya sama saja. Dan tadi ini sudah kita copot ya. Karena tadi mejanya panjang, ada tambahannya. Tadi kita copot. Karena saya rasa kalau terlalu panjang ke sini nggak enak gitu ya. Jadi tadi saya potong aja nih. Jadi agak pendek sekarang. Oke. Kita lanjut. Oh, ini bangkunya nih PW nih, bangku gaming. Nah. Kita taruh di sini. Kita akan. Menutupnya. Oke, kita tutup dulu di sini. Oke kita sudah tutup ya bagian sininya seperti ini ditutup Oke dan sekarang kita lanjut ke quilting tengahnya Oke mulai dari sini dulu Nah seperti ini dimasukin ini kan sepatunya ya seperti ini Dimasukin aja tuh dimasukin seperti ini Nah masukin seperti ini kemudian jarumnya diturunin ke bawah Dan sepatunya dilepasin ini bisa digoyang gak ya Coba ya Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita di quilting ya ini ya untuk quiltingnya itu di aduh sulit sih karena ininya nggak kokoh enteng gini kan? ya dilurus paling. Karena karena ini mejanya gini loh mesinnya gle yang ke sana gle ke sini nggak kokoh. Oke kita dilurus aja ya jahitannya kita dilurus saja. Gak usah digoyang-goyang karena saya rasa beresan gak bisa ya. terus harus ada tahanannya bundanya. Gudu, gudu, gudu, gudu. Oke, dan ini sudah bisa ya Ini untuk jahit dulu satu baris pinggiran Dan hasilnya seperti ini kurang lebih Dan ini rapi sih, rapi Cuman tadi saya coba untuk di quilting di jag gitu Kayak saya buat bed cover biasanya Tetapi tadi ini mesinnya ini terlalu enteng Jadi mesinnya masih Apa sih namanya geser Geser kanan, geser kiri Jadi mungkin harus di Pantek ya bagian bawahnya diikat gitu atau dikunci bagian bawahnya sehingga si mesin ininya nggak jalan-jalan. Nah dan ini sudah bisa ya kurang lebih seperti ini tutorialnya. Dan ini bisa sih menggunakan mesin hitam ya untuk bed cover. Tuh. Nah seperti ini hasilnya. Bagus bagus bunda. Bagus nggak masalah ini. Ini bed covernya buat siapa nih? Buat si Neng Ini buat siapa nih bed covernya Enggak lah ini mana yang gak dijual Pokoknya spesial ini mau. Oke ini tips dan triknya itu Menjahitnya harus agak ditarik sedikit ya Karena kalau misalnya nggak ditarik Nyaris enggak jalan Karena kan ini berat Ada silikon, Ada kain dua lapis Jadi kalau kita diamkan nih Coba ya Tuh Bisa sih nggak kita tarik bisa Cuman Bagian bawahnya itu nanti Akan ketinggalan Jadi dia akan mengkerut hasilnya Untuk bagian bawahnya Jadi harus Agak ditarik pegang Kanan gini Ini sebelah kiri untuk melara Melaraskan ya Nih ini, nah seperti ini kurang lebih dan ini akan ketemu di jahitan di sini ya akan ketemu di jahitan, oke dan akan ketemu di jahitan yang ini. Nah sudah kita tacking dan ini hasilnya untuk bagian bawah. Ini untuk bagian atas selaras sama ya, nggak mengkerut dan untuk bagian bawahnya juga sama ya, nggak mengkerut. Jadi dia jahitannya bagus kalau nariknya itu sama rata. Yang seperti saya jelaskan tadi ya Agak ditarik sedikit Kalau nggak ditarik Pasti hasilnya akan mengkerut Untuk bagian bawahnya Nah seperti ini Ini jahitan satu baris Ini sudah Dan sekarang kita lanjut Untuk jahitan yang kedua baris Oke Sekarang jahitan yang kedua Yang seperti biasa ya Yang sudah saya jelaskan di video-video yang lain Untuk jahitan dari satu Yang baris kedua itu Satu jengkal ya Jadi satu jengkal itu sudah cukup karena kalau terlalu panjang juga nanti hasilnya kurang bagus. Kalau terlalu pendek juga nanti malah kelamaan jahitnya. Jadi ini set situ satu jengkal. Oke dan ini kita coba di taking dulu sedikit bagian depannya. Nah dipundurin gini aja. Itu sudah bisa ngunci. Kemudian ini untuk bagian bawahnya diusap. Biar nggak menumpuk untuk bagian silikonnya di bawah. Dan ini untuk rongga ini ditekuk lagi. nih ditekuk aja segini. Dan sekarang kita coba ya untuk digoyang Bisa enggak ya Bismillahirrahmanirrahim Ini hasilnya Bisa dilihat ya bunda Hasilnya Hasil dijigjak ya Kalaupun mau dijigjak bisa ya Nih Seperti ini hasilnya Ini jahitannya seperti ini bisa ya Kalau untuk dijigjak cuman Karena mesinnya enteng ya Jadi dia nyaris agak Kegoyang-goyang gitu ya mesinnya nih. Terus satu tips lagi ya Kemarin ada beberapa yang bertanya Mas saya kalau jahit bed cover itu suka mengkerut Mungkin di bagian bawahnya ya Jadi nggak selaras antara kain Silikon di tengah sama kain yang sebelah bawah itu kan nggak selaras Katanya mengkerut Kayak nyisa gitu kainnya nah, Tip dan triknya itu di samping tekanan sepatunya harus rendah, jangan terlalu kenceng banget. Cara menghindari atau cara meluruskan bagian bawah itu harus agak begini ya. Jadi sebelah sini ditarik gini, sebelah sini ditarik gini. Ini, jadi nyaris kayak gini nih, kayak dibenyang ya, kurang lebih kayak dibenyeng jahitnya. Terus kemudian dijahit. Dan itu tuh perlahan-lahan sedikit-sedikit. Nih. Nah, sedikit-sedikit jadi bagian bawah itu narik ya nanti bagian atasnya dia tidak narik jadi untuk memperbaiki mengkerut bagian bawah itu seperti itu ya tip tipnya dan sekarang kita putar ke sini Oke dan sekarang kita ketemu ya di jahitan yang kedua dan di sini untuk jahitan yang kedua masih stabil bagian bawahnya tidak mengkerut bagian bawahnya tidak mengkerut bagus Oke dan sekarang kita lanjut ya untuk jahitan yang ketiga. Oke untuk jahitan yang ketiga mungkin di sini kan semakin lama semakin menumpuk jadi digulung aja tuh digulung seperti ini Dan ini bisa ya karena rongga di sininya besar juga mesin ini nyari sama kayak mesin besar sih untuk rongga sebelah sininya jadi digulung seperti ini Nah digulung seperti ini Satu jengkal atau lebih kemudian dari depan juga satu jengkal kemudian kalau sudah pas kita tinggal dijahit saja Ini kita, sudah kita gulung ya di Disini mulai pertama di taking nah, seperti itu kemudian kita jahit ya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 jadi untuk teman-teman semua kemarin yang sudah banyak bertanya Mas katanya bisa nggak menjahit bed cover menggunakan mesin butterfly Atau pakai mesin singer Atau pakai mesin klasik yang seperti ini yang saya gunakan sekarang Jawabannya jahit bed cover itu bisa ya Jadi untuk yang lain pengen membuat bed cover Pengen belajar bed cover Tetapi punya mesinnya Hitam seperti ini Jangan ragu lagi Jangan bimbang lagi Saya sudah membuktikan sendiri Bahwasannya Menggunakan mesin ini Sudah bisa membuat bed cover Dan ini saya sudah membuat bed covernya Oke Untuk teman-teman semua Yang mau tahu produk-produk dari Aja Silahkan dicek cek aja linknya ada di bawah deskripsi video Atau bisa di searching aja Di Tokopedia Shopee, Lazada, Blibli Dan juga di Google ya Searching aja Aja di situ sudah keluar ya produk-produk kita Toko-toko kita Oke dan untuk teman-teman semua Jangan lupa dukung terus ya channel kita dan di support terus. Silah videonya, di share videonya ya. Dan jangan lupa di subscribe channelnya. Dan di luar masih hujan.